banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari Ustaz Suki al yang ikut menanggapi Ustaz Suki mengatakan, Alhamdulillah, Makbullah. Itu yang tentunya ucapkan oleh Ustaz Suki di kolom komentar di postingan Ayah Kejora. Ada juga tanggapan lain dari Teknofi yang memberikan love hitam 3 di persahabat. Ya. Mudah-mudahan keluarga besar Lesti Kejora selalu bahagia. Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kemudian juga, persahabat, ya. Kembali kita mendapatkan informasi yang sangat-sangat memang membuat kita ketawa ngakak, nih, persahabat, ya. Ini ada momen lucu. Saat Mami Isa diwawancara, persahabat, ya. Tiba-tiba Bunda kejora hadir dan tiba di pones Metro Jakarta Selatan. Eh, Mas Wawannya... Ini langsung pergi, lari-lari meninggalkan Mami Isa demi Lesti, persahabat ya. Coba kita perhatikan di video ini. Ini detik-detik Mami Isa ditinggal wartawan demi Lesti Kejora, persahabat ya. Mas Wawannya sampai berhamburan masuk ke dalam, lari-lari demi Lesti Kejora, persahabat ya. Ini momen yang sangat lucu, persahabat ya, kejadian semalam. Ini Masya Allah, Bunda Lesti Kejorema selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Posingan ini pun diunggah kembali oleh namanya Lesti Fati Kalimat caption pun dituliskan Ya Allah, gak kuat, aku sakit rahangku ketawa Katanya tuh ya, Insyaallah luar biasa banget ya Memang Bunda Lesti selalu menjadi sorotan Kita doakan juga berselamat ya Keputusan yang diambil oleh Bunda Lesti itu adalah keputusan yang terbaik Selanjutnya kita lihat juga, Praselebet, ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Elfad21 kembali memposting sebuah kalimat panjang. Dunia nyata harus lebih dipikirkan. Ada keluarga yang harus diperhatikan. Jangan sampai gara-gara hal ini kerjaan ditinggal, masak males, cucian ditimbun, nggak lipat-lipat baju, kerjaan marah-marah sama orang yang nggak tahu apa-apa. Jangan ya. Saya tahu yang marah dan kecewa karena selama dua minggu ini fight dan melawan orang-orang yang pro pelaku dan menyalahkan Lesti sebagai korban yang sudah melaporkan suaminya. Bahkan pelaku dan keluarganya masih saja mengelak dengan adanya KDRT. Tapi ini semua sudah berlalu. Biarkan menjadi dua minggu yang berharga. Jangan sampai masalah dunia maya membawa pengaruh serius di dunia nyata. Kita harus waras. Jangan biasakan mencampur adukan hal-hal yang sama sekali bukan urusan kita dengan dunia nyata. Kita harus waras ingat itu. Jangan menghujat lesti dan bilar yang punya masalah. Jangan sampai jari jemari kita diperdaya emosi yang tak guna. Itu kalimat yang diposting. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan. Biarkan menjadi dua minggu yang berharga untuk dijadikan pelajaran. Saya sebagai orang yang masih tidak bisa berkomentar banyak tentang hal ini, hanya mau bilang jangan larut dalam masalah mereka. Yang punya hidup mereka kita punya kehidupan sendiri-sendiri kan? Cukup doakan yang terbaik, jaga jari, jaga kata-kata. Semua akan kembali kepada kita yang menulis dan mengucapkannya. Mental kita harus sehat. Corona sudah berlalu. Yuk persahabat ya. Kita harus selalu berpikir positif. Hanya bisa mendoakan. Mungkin keputusan yang terbaik itu yang diambil oleh Bunda Lesti Kejora. Berikutnya juga bersahabat, ada sebuah kalimat komentar di akun Twitter. Kita jangan pernah menghujat Lesti. Kita aja nggak tahu pikiran dia kayak gimana. Pasti susahlah buat ngelakuin ini semua. Dan ingat, dia punya anak, oke okay lah. Buat cabut tuntutan emang dicabut, tapi proses cerai harus berjalan. Itu kalimat komentar di akun Twitter. Namun banyak sekali persahabat, ya anggapan netizen dan haters yang membuli Bunda Lesti Kejora menganggap bahwa permasalahan ini adalah settingan. Ada sebuah postingan di UMD-an untuk lima persahabat, ya Kembali, pendapat Om Bidi persahabat, ya mengenai permasalahan pencabutan laporan yang ditentunya ambil keputusan oleh Lesti Kejora. Apakah KDRT teriski Bilar dan Lesti Kejora settingan? karena ada indikasi akan cabut laporan Kdrt, apa pendapat Om Bide? persahabatnya pendapat dari Om Bide, Lesti Kejora itu mempunyai pikiran yang luas dia memikirkan persahabatnya masa depannya anaknya Masya Allah banget ya udah Lesti Kejora emang kalau dipikirkan ini luar biasa wanita yang sangat hebat keputusan yang diambil pun memang sudah dipikirkan matang-matang pastinya kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik Jangan sampai menghujat, jangan sampai membuli Yang merasakan itu adalah Bunda Lesti Kejora Jadi kita hanya men yang terbaik keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora Kita simak juga di beberapa tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun Mama Eva 77 Yang saya tidak tahan hujatan yang berbalik ke dia Padahal ini perempuan menurut saya istri soleha, Perempuan berhati mulia Perempuan yang rela berkorban untuk kebahagiaan orang-orang yang dia sayangi. Perempuan yang punya hati seluas samudera. Masya Allah, luar biasa, persahabat. Salut kepada Lesti keputusan yang sangat bijak. Mudah-mudahan ya, Bunda Lesti tentunya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan semoga permasalahan ini pun tidak terulang lagi. Dan semoga ini menjadi pembelajaran. Untuk semua orang Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti dan Rizky Bilar hari ini Jadi jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh